Bapak, bagaimana? Jadi enggak bikin pestanya? Bang oh, Juhan, dia bikin pilih gitu Ibu Jam. Ya. Tidak, itu cuma doang. Oke, gitu kan? terus gimana tadi aku ajak nggak mau aku ajak nggak mau Abang, oh, Tidak, itu cuma doang. Tidak, itu cerita, ya, kan? aku jelasin. jadi gini kita itu rumah saudara nggak lebih dari percerahan atau apa apapun aku gak mau dengar omongan skos. Pernah cinta, le, Pernah sayang, le, Tak pegawai, buah hati. Petelak, nyusah Di malam mau pakai, hantam mata, pre-pre. Pucat, hana bahan, le. Hai, Perkenalkan nama saya hai, saya dari grup Cinta Fajar. Jadi untuk saya saat ini saya belum bisa bermain karena sedang ada kegiatan di luar. Insyaallah dalam minggu ini saya akan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, saya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, di sana yang lihat channel ini jangan lupa subscribe dan like-nya ya e, Inikah, ini kakak tuan sama ini